jika pergerakan USD Swiss Franc bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,91399 sampai 0,91544 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD Swiss Franc kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.90998 sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.91544 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.91778 sekian analisa forex untuk tanggal 24 Agustus tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081212